Dan baru Sia. Sia. pertama kali ciuman. Mm. Oke. Okay. Dan tiba-tiba si cowok pakai lidah. Ya. <laughs> Tapi memang enak ya pakai lidah guys kayak. <laughs> Aduh mekanik coy okay. di dalam yeah. gitu. Tapi ya jangan pertama kali juga gitu yeah, Misalnya uh. lu baru dapat cewek nih baru pertama kali Ibarat kayak pertama kali cuman sama cewek baru lu gitu ya Jangan pakai lidah juga gitu uh, Tari, Yang dulu, biasa aja maksudnya ya, Cuman biasa cuman biasa, cuman biasa mm -hmm. cuman. Yeah, okay. baru <laughs> yeah. Gue yang belum pernah geli banget jir bayangin ya ampun Kalau udah pernah pasti nagi <laughs> Yo seriusan guys buat nagi guys sumpah Nah, Gibbet anjing, gua aja bibir gua kering karena udah lama gak ada ciuman, coy. Penyidik <tik> <tik> sana boy banget ya, maksud gua ada-ada. Tapi lo, lagunya <tik> besoknya banget gitu ya guys. Pas ya? SMA pertama kali ciuman mm -hmm. kening sampai rumah gua panik takut hamil. ya hamil lewat mana anjing? <laughs> Masuk aja enggak? Di komen pada pertama ramen untuk versus gitu, gua masih disegel. Ya sudah ya udah sih biar gua buka segelnya. Oh. Emang kaget sih karena nya tapi uh. enak aja sih. Uh. Nah, karena uh. gua bilang nagi guys cuma kaget pertama kali. Abis itu kaget candu itu. Mm -hmm. Candu. Kenzi nih. Wah ini merasakan aduh. Kusake loh cewek udah makan belum? Asik. Waduh bos. siapa kasih abang. Parkour parkour zaman sekarang meresapkan ya. Tapi aku suka gitu ya. Aku suka. Iya dong. Iya. Apa lagi? Wah ini sih Aduh. papa suka boudin kayak gini nah. Apa Wah, itu bodi yang boudin yang mahenol? Iya enak di dalam daripada Aduh, di luar. Iya iya loh. Di dalam itu hangat guys. Kalau malam di dalam kayak kalau udah udah mau dipuncak, di puncak dicabut bingin. tuh susah gitu loh maksudnya di dalam selimut ya e kan lagi puncak punya kehangatan terus kita cabut tinggi tiba tiba tiba mengigil gitu. itu terus <laughs> kayak yang aneh aneh pusing <laughs> ya aneh aneh <laughs> nah, pusing kenapa eh buaya loh kenaraan yang sampai main Iya <tuk> belum mak dia kalau belum makan sarapan siap ya, yang gue tahu orang-orang biara -orang untuk di rumah ya, anjing, kucing, camper, ya kan? buaya, bos. <tuneck> Tapi nggak apa-apa sih ya kan? Kalau lagi butuh orang untuk sandaran ya kan, ini buaya bisa nih. Aku janji ya gak kamu, aku Semoga keluarin dalam jamak, ya, ya. aku ya? nikah nah, gitu tuh buaya-buaya. Bukan gua bos gua Bukan gua bos gua maksudnya. setia. gue, bos gue, lagi Bung, Lagi bung, bung, bung, bung, bung, bung, bung, Woy, eh mantap mantap mantap mantap tapi gue suka ya kemarin kan kayak par gue itu tertutupi kan yang rame-rame itu par jamban sama kayak Kalimantan Kalikam ya kan sekarang par gue udah mendunia kan udah udah rame kan gua suka nih kita so membawa tren-tren yang keren-keren gitu ya tren-tren yang membuat TikTok cuci mata gitu cuci mata biar eh, mata sehat ya itu enggak perlu makan wortel enggak perlu makan vitamin-vitamin E untuk mata enggak usah dulu ngeliat cewek ketat di TikTok aja. tiktok aja mata lu udah sehat luar ya nggak ketebak tuh, gak ke deba, tuh. Gak apa, aduh, oh, aduh oh, bos, buka maksudnya glowing, gak ada jeratnya, sama sekali gitu loh, gak ada. Iya, tahu. Oke lanjut, tepok magic terbaik bos. Iya iya, aku tahu dia suka kali. Lihatnya di. Tus tus. Ah nih <tuk> oh, <yang> tadi nih. Dinda, Dinda, Dinda bangsat. Iya pakai bosnya. Oh salah kan memang beneran nyeprak kan. Iya sih. Ya maksudnya gitu <laughs> <masukin> lah. <laughs> aku tahu. bukan gue yang salah ya guys ya. Gue yeah, tidak yeah. tidak ingin apa merendahkan atau melecehkan tapi ya kan beneran nyeprak gitu. <laughs> mm -hmm. Iya sih ya, kelihatan sih. Anjim. Ini kenapa nih jagoan root kita nih? Yeah. Uh, ini aku sedang lihat nih di beranda nih. Terbaik oh. Eunice. Oh. Hmm, kesme Eunice. Oh. <laughs> deh Sport apa ah, gitu udah pada lupa kok. Ketika aku dijodohkan oh. kan ternyata suami yang gue yakin nih pasien di searching oh kan abangnya lagi main HP nih, nih nih. Pasien dicari nih Regi. Ya. <laughs> <laughs> aku merhatiin gua. Ya. Tapi ini banyak sih, kayaknya. Tapi sedih juga ya ibarat kayak sayangan lu tuh I bukan iya, sesama si. cewek, Bos, tapi cowok Jadi <laughs> Jadinya gimana gitu ya? <laughs> Kenapa Waduh. Ya, ampun. guys? Ya. Ya, ya, ya. ya. Ini kan lagi di dapur tua. dia lagi masak ya. Wow. Aduh. Ini sih impian semua laki-laki kan. Waduh. Nah, iya, ini langsung laki-laki ya istri lagi ngulek, lagi masak, kita seleb belakang. Aduh, bos. Aduh. Kerja keras buat istri kita kayak gitu modelnya. Modal hari ini sampai tanggal 20. Tidak ada melayani kecuali online udah tambal panen <Online>, pak, <tuh> <tuh> tambal ban online gimana ceritanya coba, <tuh> tambal ban online aja, layannya delivery gitu ya datang ke rumah, aduh boleh juga sih kalau datang ke rumah kalau online sih, Ontak bapak luar biasa, ini apa nih, waduh, phone ponsel anjir, ini sebagai HP, yang ngaku kan HPnya, HP sebagainya HP anjay <tuh> Hehehe Dasar Sumpah kawasanya udah selesai PPKM ini sih ya Gue pergi ke Bali bukan ke Pulau Dewatanya ya Ke good Pond aja Ke <laughs> mbak ya gitu Mau lihat apakah benar-benar cantik seperti yang ada di video Heran gua gitu loh Kenapa sih Apa good ponsel ini nggak dibuat sebagai destinasi wisata di Bali gitu kan? aja? Gila ye. Sumpah ini apa sih? Ini ada rasanya ini iwung Ini apa sih? Itu apa ya? Itu keripik Udah, ikan asinnya asin <tuk> Ikan asin, ya asin, <tuk> ikan asin emang asin kali? Ya kan judulnya ikan asin mbak Mbak mau ikan asinnya rasa apa? A atau mbak mau setonjuk dadanya <tuk> Mbak ini apa sih dadar asin? <tuk> <ini dadanya? tuk> Sabar tuh bang, jangan ditumbuk juga dadanya ibunya jangan Dipijak aja palanya ampe rata ya, Sumpah buat emosi jadi ikan asin dia ya pasti asin Gak bikin manis anjir Maafkan papa Tiara, papa sayang kamu Tiara yang ampun <tuk> Tiara engkau telah dibuang oh, oleh bapakmu okay. Tiara Cuma karena kepuasan Sesaatnya Tiara Ya ampun pengocok handal Lu pernah mikir gak sih Kalau yang kita buang itu sebenarnya unggul itu Seharusnya bisa jadi polisi Bisa jadi dokter Bisa jadi pemimpin negara ya kan Nah, yang takutnya nanti yang udah jadi ya kan jadi beban keluarga pula nggak bisa ngapa-ngapain cuma bisa main Mobile Legend nganggur di rumah minta duit sama orang tua itu yang aku takutin itu ya. Jadi stop ngocok, stop buang bibit unggul teman-teman. Kasihan kalau kalian dapat beban-beban kan. Jadi, kenapa? Bagaimana aku bisa cemburu sedangkan wanitamu tidak secantik diriku? Aduh, seleranya ganteng. <suara> Ini si, beda banget, ini be, kayak, kayak beda aku orang, ngerti ga sih? Kayak beda orang loh Lihat ya dari, -dari gini Bagaimana aku bisa cemburu, sedangkan wanitamu tidak secantik diriku Aduh, seleranya ganteng Serius dirimu, kayak beda kayak orang loh, Anjir, the, the power of makeup ya Gua beda banget, anjir Dijung, lidungnya tadi, sumpah Gue jadi ngeri juga, ini gak paham sih makeup emang mempercantik, tapi kalau terlalu beda banget sih serem-serem juga sih. Gue enggak bohong, oh, coy. Wah, kenapa sih ngetek-ngetek air Wah, ini gue di-take loh yeah. ya yeah, ampun. Cocok banget kalau lihat Ratu Pargo ya ampun. Bos, bos ya ampun, aku tulus sih akan gombal aja, ajakin gombal. Hey. Ja. hey. <im contexto> ajakin boleh banget. Ja, <im intensity> ya kan, daripada ntar gua terghosting atau ketikung lagi, mending kita langsung dari awal ya kan, kita ngomong apa adanya yeah. kan? Apa? Uo, oh, ya kan, kesian. Yey. Ini kenapa? Drive. Anjing hantu bundar lu goblok. iya. Kaget gua juga. Kamu udah cantik Salting. Oh, oh. <mas> sama gundar lu anjing. Sama udah cantik kan sih kalau ketemu di lampu merah yang Lalu, banyak Lalu, hantunya Lalu, itu. Consulting sama cowok ganteng bukan ya. Di salting sama gundur gue wes. Udah kebelat setengah mati, mana WC cuma satu. Eh. Bisa kakak turun ke hujan dengan petir. Tolong menangis tanpa ada juga. Enggak bisa dikunci anjim. Ini berak berasa ujinya Ali bos. Galucu kan lu lagi berak ingin tiba-tiba ada kepala orangnya kan. Tolong model pokoknya. Sumpah, gua sih, ya, gua pernah kebelet, guys. Waktu gua SMP, SMP tuh kamar mandinya modelnya begini, ga bisa dikunci, coy. Dan eee, jorok juga, gua tahan itu dimana, angor, gua tahan rusak ya? ya. Dari dari jam 8 pagi sampai pulang, gua tahan sampai gua menggigil-gigil, sampai gua tuh yang orangnya ga percaya mitos ya, Sedih. sampai gua tuh ga batu, batu. Ya? No. Gua, gua genggam ya biar katanya sih mitosnya ya, Menahan. mitosnya biar bisa nangis <laughs> di gitu loh. Sampai orang yang realistis kayak gua aja pun melakukan uh, hal mitos itu gitu uh, loh uh. ya, pun tolol tolong ya ini kan apa kan Anjim? Kejarang. Hah? itu Pertanyaan I gua ya ini papan iya. gede. Gimana uh -uh. cara masuk bajunya ke sini guys? Ini gimana? gua lagi berpikir keras anjing Gak mungkin pakai kancing yang di belakang kayak daster gitu kan kayak ser. Itu beneran nggak dia? Kan, gimana anjing caranya cowok? Itu beneran. <tuk> gue bingung ceboknya gimana tuh guys beneran <laughs> gak diedit kalo dia bingung ceboknya gimana guys gue mau-muno roket anjing mana one piece coy Bangkainya kamu cocok jadi keeper <laughs> karena tangannya besar ya gue nggak mau kamu bacot guys ya takut gue cuma iya. mau nanya cara masukin bajunya gimana nah gue juga bertanya gitu guys tutornya gimana gue juga pengen amin gue aminin guys gue aminin <lip> kalau arah depan pasti auto 1M ini kenapa kita tonton dulu nih? Ini kenapa? Hargoin. Oi. Ya. Oh cowok. my god. Anjay. Hargoinnya dan dari udah power akhir kayak gitu ya udah berpower tuh, Boy. Itu mah udah kayak horsepower ya, udah kayak mobil nih. Oke, ini arah ke depan. Oh, ini arah ke yang arah depan. Kita tonton nih, apakah memang lebih wow? Oi. Wow. Aduh boy, ini baru namanya Pargo gitu ya Power ini sangat bertenaga teman-teman Mengikuti kata netizen emang Komen netizen langsung dikerjain gak? Montok montok-montok Aduh, mantep bos Kenapa? Oh ini filter guys Ini tren baru di tiktok Jadi dia filter tua terus-terus Jadi pake, jadi camsi Kayak aku pernah deh bikin kayak gini Tapi sedikit yang like ya guys Nanti produk Bali memang gak ada lawan co Ya ampun senyumnya Inginku memiliki mu tapi aku takut di ghosting lagi. Anjing, yeah. anjing banget! Anjing, anjing banget! Sedih banget, mau maju takut. <tuk> Hello Lagi mukbang anjim ya. Lagi buat video untuk diupload ke YouTube. Anda malah mengganggu berber Ya ampun, ya Kita lihat lagi. Mimi udah nggak ada ya. Wah, apa ini? Woi, woi, woi, woi, woi, woi. Kayak Nana enggak sih suara Nana HP. Ini ngerti nih takut kena ceramah online gitu ya, langsung dibuat nih hidung takut kena ceramah online. Apa nih? Oh! Itu kan muka. harus efek muka Lisa, kok jadi bisa, ya. serem gitu? Hmm. Sakit petang, malu ya. banget, malu... Malu. Malu. Aduh! Malu banget, malu. Aduh! Jangan ketiga kali ya kak, please. <tok> Ini <sih>. Aduh! <tok> Ini orang kenapa? Aduh. <tok> Ini orang kenapa goblok? Dua. Aduh, malu banget, sumpah Udah sakit, Aduh, malu lagi adik. Aduh, kalau aku jadi dia gak tau nih mau ngapain sumpah, Ini bukan sakit doang coy, malunya Malunya ke sih tiga coy. kali coy, coy Udah sakit, malu, anji Gak jelas, gak jelas sumpah uh, Butuh satu jam, mm -hmm. gua memberanikan diri untuk tanya mm -hmm. uh, Cowok tuh kalau pipis mm -hmm dia ceboknya gimana? ngerti? Oh, punya kami tuh bisa lepas pasang kak. Oh. Baratnya, ini ini bisa kami nya. Bisa lepas pasang bisa kami cuci. Kami kasih rinsau, sunlight ya biar bersih tanpa minyak gitu ya kan. Kalau kami bosan juga binnya bisa kami kostum jadi kepala naga, kepala kobra, kepala piton. Oh gitu. Karena misalnya punya kami tuh lepas pasang gitu ya kan. Hebat ya lepas pasang. ke tahu? Jadi bikin emosi, cok, sumpah. Women.